Lalu, gersah sumpah serapah dalam setiap kegagalan seringkali diikuti kecewa, keputusasaan dalam setiap. Cakan. Kue gue Persija, elo Persija, gue, elo, kita Persija. Sering kali diikuti kecewa, keputusasaan dalam setiap kegagalan. Sering kali diikuti hilangnya beberapa teman, lalu mengapa kita semua masih berada di... kue hello kita persih kue persija Hello persija kue hello kita persija kue persija Hello persija kue hello kita persija Harak Fuadi, satu hadi Malalo Siapakah Nabi yang dikenal karena tidak bisa membaca? Nabi Muhammad, tentunya, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 banding 1 Menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, bahwa aturan Ajaran yang dibawanya, Al-Islam, tidak hanya untuk bangsa Arab saja tapi untuk seluruh umat manusia. Pernyataan itu menyatakan Nabi yang dijanjikan sebagai seorang Nabi yang tidak akan berbicara darinya sendiri. Firman Tuhan akan diletakkan pada lisannya. Tak ada Nabi kecuali Muhammad yang telah mengklaim bahwa bukunya berisikan firman-firman dari Tuhan. Musa sendiri menerima wahyu, tetapi dia menyampaikan pesan-pesan itu dengan kata-katanya sendiri. Apa yang kita baca pada lima kitab Musa dianggap menjadi sabda-sabda dari Musa, bukan firman-firman dari Tuhan. Seluruh kitab yang menurut perjanjian lama adalah ditulis dan dikatakan oleh penulis-penulis manusia, dan demikian pula empat injil. Yesus Isa berbicara kebenaran yang ia terima, tetapi dia berbicara dengan kata-katanya sendiri. Kitab Injil, Bible yang terbaik, dianggap sebagai suatu dialog antara Tuhan dan manusia. Hanya Quran berisikan firman-firman dari Tuhan dan Muhammad sebagai perantaranya. Muhammad tidak pernah mengklaim setiap ayat Quran sebagai perkataannya sendiri. Dia menceritakan ayat-ayat Quran sebagai firman-firman dari Tuhan yang meletakkannya pada lisan Muhammad Kita temukan nama Muhammad ini di dalam Injil yang sudah diapokratipkan oleh para pemimpin-pemimpin gereja dahulu dilarang dan dibuang sebab katanya memuat ajaran-ajaran yang palsu dan membahayakan iman orang-orang Kristen Terlepas membahayakan ataukah tidak palsu atau benar Marilah kita membawanya dalam persoalan ini Kita buka sekarang Injil Barnabas Pasal 72 Bunyinya Yesus berkata Jangan bergoncang imanmu Dan jangan kamu takut Karena bukan aku yang menjadikan kamu tetapi Allah yang menjadikan kamu memelihara kamu, adapun tentang ketentuanku, maka sesungguhnya aku datang untuk menyediakan jalan bagi rasul Allah yang akan datang membawa kelepasan bagi dunia. Tetapi awas, awaslah kamu ditipu oleh orang karena akan datang beberapa banyak nabi-nabi dusta. Mereka mengambil perkataanku dan menajisi perkataanku. Maka kata Andreas, Hai Guru, sebutkanlah bagi kami sesuatu tanda supaya kami kenal dia. Maka jawab Yesus, sesungguhnya dia tidak datang pada masa kamu ini. Tetapi berbilang tahun di belakang kamu, yaitu di waktu dirusakkan orang akan injilku dan hampir tak terdapat lagi 30 orang mukmin. Di waktu itulah Allah merahmati dunia ini, maka diutuslah rasulnya yang tetap awan putih di atasnya mengenal akan Dia.